Mengenali ekosistem hutan atau PEH dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Barat, menjelaskan alasan harimau turun gunung hingga masuk ke permukiman atau perkebunan. Ada faktor yang kerap dijumpai. Pertama, satwa dalam kondisi sakit. Karena kondisi fisik yang tidak sehat dan daya survival berkurang, harimau mungkin turun. Penyakit ini lebih sering diakibatkan konsumsi makanan. Ketika harimau memangsa hewan buruan berpenyakit, ia juga akan tertular. Faktor kedua adalah belajar berburu. Harimau hidup bersama induknya pada usia 1-2 tahun. Sesudah itu ia akan hidup soliter. Saat usia itulah biasanya harimau belajar berburu dan kerap berada di pinggiran hutan yang ada hewan ternak. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae dilaporkan keluar dari habitatnya dan kemudian menerkam seekor anjing peliharaan warga di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat mengatakan, berdasarkan laporan itu harimau menerkam anjing pada tanggal 18 Juni 2022. Kemudian salah seorang warga juga melaporkan melihat harimau di kawasan dekat hutan. Setelah mendapatkan laporan BKSDA Sumatera Barat turun ke lokasi. Di sekitar lokasi memang ditemukan jejak satwa dilindungi negara tersebut. Dan diduga kuat jejak kaki tersebut adalah jejak kaki harimau. Hanya saja tim BKSDA belum bisa memastikan berapa jumlah harimau yang keluar hutan tersebut. Atas kejadian tersebut tim meminta warga di sekitar lokasi agar tidak keluar rumah sendirian pada malam hari jika tidak ada keperluan mendesak. Mereka juga mengimbau warga untuk melaksanakan ronda dan sementara mengusir atau menghalau secara mandiri dengan melakukan bunyi-bunyian menggunakan meriam karbin. Sumatera Barat kini memiliki tiga nagari ramah harimau sebagai upaya memelihara kelestarian satwa langka tersebut yang digagas oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumbar bersama pemerintah daerah. Kepala Balai KSDA Sumatera Barat mengatakan nagari ramah harimau diluncurkan pada Februari 2022 yang bertujuan agar masyarakat setempat bisa beradaptasi dan turut melestarikan satwa yang telah mulai punah tersebut. Menurut dia, tiga nagari yang berstatus ramah harimau tersebut yaitu Sontang Cubadak di Pasaman, Nagari Baringin di Kabupaten Agam dan Nagari Ujung Gading di Pasaman Barat. Di nagari ramah harimau, masyarakat setempat diberikan pengetahuan bagaimana berinteraksi dengan harimau, termasuk bagaimana melakukan patroli, memasang kamera jebak hingga cara menangkap harimau. Nagari rama harimau tersebut dikeluarkan SK oleh provinsi dan sebenarnya seluruh kepala daerah berkewajiban untuk bersama-sama mewujudkannya. Ia melihat salah satu kelebihan orang Minang adalah memandang harimau sebagai hewan dilindungi yang diberi julukan Inyia. Masyarakat ada di sumbar punya prinsip harimau tidak boleh diganggu karena keberadaannya diyakini sebagai penjaga kampung.